posko bos, cool, anjay balik lagi ya eh. kali ini gue bermodalkan 200 rebet main di sweet bone eh udahlah main begini mah gini ya eh. kali ini gue mau coba lagi nih pola gue nih penasaran gue mau pola itu ya eh. gue pengen gue lanjutin tenang nih. ini segini aja udah cukup ya eh. kita sekarang ke nah disini 30 gas ke bos kalem-kalem ya eh. nah kita mau ngelawan ini apa ngelawan mata arah eh anjing apa sih melawan arah mata angin hanya keren ya bahasa gue lihat aja lu perhatiin bae-bae. kali ini ini polanya pola beli jangan sampai dapat gratisan kalau bisa dapat gratisan kita coba lagi kita trabas ya kalau biasa-biasanya -biasanya kan gua kalau pakai pola beli nih nah terus ketika dapat gratisan tapi udah profit ya udah enggak gua paksain soalnya apa takutnya kan itu merubah pola emang rata-rata sih kayak gitu pola-pola gua tapi kali ini kalau misalnya udah dapet gratisan. Kalau misalnya gue terabas aja udah ya. Kalem. Pokoknya oh, sih kaga ya. Kita gedein. kalau kalem ya. boleh Dan gak lupa juga gue main di bonanya 138 Bosco. Anjay. rekomend banget deh. Kalem-kalem. Kalem-kalem udah CS-an sama dia. Udah. Gue liatnya lumayan. Di luar loh padahal ini. Lumayan. Lumayan ya. boleh, Waduh. Boleh, semuanya, ya. lah, ya. Waduh, klum, gitu-gitu doang. Klum, Emm, klum, klum, klum, klum. Waduh, Wala, Silih. Waduh, lumayan juga, sih, ya. Lepasnya, kalau ini, ini kita ke sekarang, sini, sepuluh, kita gas lagi aja, tenang-tenang, ya. Kalau pegangan aja, udah pegangan, ya. Kalau masalah nge itu ya gimana PD-nya kita ya. Kalau gue sih all in ya seperti biasa all in bos. Kalau kalem aja ya. 200.000 sama 200.000 80 juta, <ganti> Ah dia kegedean gila segitu. 80 80.000 ya udah stra. Ning pd kita kalau PD-nya udah ada dananya segini Saldo saldonya segini ya 120. Karena 240 nggak mungkin bisa coy, saldonya kurang. Ampun, naik kalau tahu diri juga ya. Bele. Udah. udah. Eh, sih, ay. yang Oke, sekarang kita quicknya hilangin dulu. Deh, kita bayar aja. Gak usah banyak cincong, eh. Gak usah banyak cincong, udah gaskan aja, eh. Kita lihat dari sini. Jadi rambut dua puluh. Kita lihat, kita lihat dulu ya. Eh. Bangga aja naik, naik, naik, naik, naik, naik kayak gitu. Iya. Waduh, wah, wah bener-bener langsung dihabisin deh. Ampun, Aima kali, kali ini tambahin lagi dong, Nah gitu dong ah. Waduh, nice. doang. Wah. Nice. dibilang nice langsung berhenti ya. Hmm, jauh banget, masih jauh, masih jauh, masih jauh. Ampun Aima. Waduh, sayang sayang banget kali empat doang, apu naik mah, oh, oke okay. kali 50 bos, mantap, mantap ya guys gokil, polanya pola gokil, ya. ya, lumayan, lumayan nih seratus tiga lima, profit, sudah profit ya sudah profit ya, lumayan, lebih dari seratus delapan puluh udah profit ini nih, janganin polanya udah profit, gas gaskan aja santai santai, mantap, ya nggak apa-apa lah segini juga kita ulang lagi ya oke santai santai gaskan di sini 30 ya udah ingat-ingat aja polanya tuh kayak gini-gini aja kalem-kalem oke mantap wih lucia eh kasih gratisan ini dia mencik. tapi nggak apa-apa ya sesuai janji gua gue terapas pokoknya ya. meskipun dapat gratisan biasanya kan gua kalau misalnya mainin pola beli terus dapat gratisan gue udah pindah cari game lain ya Soalnya itu merusak pola, tapi takutnya pancingan dong. Tapi kali ini gua gas nih. Moment tahun gitu, ini kayak gimana ya? Semoga aja gak merusak pola. Sebenarnya kita udah pro kok. Padu. Nah, kali 20 lumayan. Oke, mantap. Sabun-sabun. Ih, siah euy. Terlalu apa lagi? Oke, mantap. Segantian nice. deh. Uh, anjing gak berhenti berhenti euy. Walah. Euy. Ya, Baru-baru coy, 2-2 sama busa, tuh anjing, Habisan, habisan. Gak-gak paham, gak paham, ya. kenan tenang udah gope aja. Udah gope, aduh. Kenapa gue kabur aja, bagaimana ya. Aduh, kalau biasanya sih gue kabur ring kayak gini, mah. Tapi gak, gak, tenang aja ya. Gue terabas, tenang ya. Nah, tenang, kalep, tambahin lagi oke 2.500 masih berlanjut oke anggur-anggurnya jadi dong iya jadi gapapa gapapa 528 rebet lah yang gak masalah lah ya uh, kita lanjutin kita ulang aja deh kita ulang ya kita ulang ya kita ulang, kita ulang lagi. tapi kan karena barusan apa gini aja ya sebentar gimana ya gue ya. udah 601.000 bayangin tadi gue modal 200.000 sebenarnya gue biasanya langsung kabur nih kalau udah kayak gini soalnya nggak sesuai ya. tapi sesuai janji gua gua mau lanjutin aja ya. gue pengen tahu dan ya, gitu ya gimana lagi bodo amat deh buat muasin juga siapa tahu aja kan Nanti gua bingung ngomong apa lagi bingung alam ini tadi 30 ya tapi kita coba deh habis ini kita langsung bayar aja ya al kali ya al ya al ya gue bener-bener ya, bukan kan, dulu lihat. Aji ngaji, waduh, lagi panjang sih. Siapa aja deh, bodo. Ininya gue taikin dulu, terus 80 ya, awalin aja udah, 100 ya, masih 600-600 udah gaskan aja ya. Wah, itu udah mulai main jam di luar pola nih ya. Kita lihat hasil apakah akan naik, apakah akan habis, Udah pokoknya pena, ini apa pindahannya di sini deh, pokoknya. lah sih, ya. ya, oke okay, mantap. waduh lumayan. kaliannya, anjing perkalian nih coy. wih kali 8 doang, tega banget, tega banget ya nanti nggak apa-apa lah, makanya ada perkalian, makanya ada perkalian. Oke kalem walah ya, waduh, oh, ini kali empat doang loh, udah mulai mulai nih perkaliannya udah mulai mulai nih, ya. emang nyuruh gua kabur anjir ini mah, waduh, nyinyi, nyinyi, nyinyi, nyinyi, nyinyi, perkalian, wuh, lumayan sama-sama mayan ya, masih ada tiga speed loganya kita bisa berubah ya, seenggaknya kita udah setengahnya loh, udah setengahnya, ya. sebenarnya itu udah covid sih, kita udah covid sih. Ah, pohon aing pedok tamain lagi. Yo. Pohon hayang. Wah, las, las sekali lagi, sekali lagi. Ah, ini aja gua kabur coy, udah enggak bener anjir. Nah, ayo. Nah. 100. Wah, ayo. masih segitu-gitu aja ya, tapi setidaknya naik dikit ya Udah, ngapain lagi ya? Gua ngeri diambilin lagi anjir. Parah banget ini mah tanda tanda ini udah kalau gitu, jadi profit -gitu. pro ini tuh dikit banget 177 ya, gua main debon aja 138, oke, bye bye